Halo semuanya, balik lagi bersama saya Nanda Misato dan Di video kali ini saya akan memainkan game. Ini bukan di Roblox, ini game tim jadul sih. <laughs> Yaitu Test Drive Unlimited. Karena saya berencana akan membuat uh, semacam walkthrough atau perjalanan ya perjalanan game ya yang pokoknya uh, tentang misi misi sih ya, kayak ya kayak tarir kali ya, <laughs> ya gitu lah. perjalanan walkthrough di game test drive unlimited dan ini test drive unlimited yang platinum ya artinya dia sudah ada berbagai macam mobil-mobil uh, yang diupdate oke langsung aja kita buat namanya ya nama saya aja oke nah ini dia test drive unlimited platinum Ayo kita Oke, kita setting-setting dulu ya Oke kita udah setting-setting langsung aja kita A new game atau game baru permainan barang Hai Sigit Sigit Jigit si Pak di barjok Hai harinya apa-apa kedatangan Oke okay, ini ada Uh, speaker yang memberi pengumuman gitu seperti biasa ya kalau di bandara seperti itu nah ini dia kita sudah buat eh sudah buat kita suruh milih karakter oh ternyata pakai kursor ya dan game ini bisa kalian mainin juga di Playstation 2 atau PSP atau buat kalian yang mau main di emulator juga bisa ya kan mungkin kalian main di hp android pakai emulator psp itu pp SSPP kalau emulator PS2 itu di Android, apa ya? IDResx ya? IDResx2 itu juga lumayan ringan untuk Android. Oke, kita pilih karakter yang ini aja yang paling depan. Karena tamfan, sepertinya tamfan. dan terbebani. Ya, inilah dia. Oh, oke. Okay. Tuh kan, kelihatan banget kalau ini game klasik ya, game jadul. Teksturnya masih 8-bit belum belum jadi. Masih buram-buram okay. Ini game tahun 2000. Eh, 2005 2007. Ya pokoknya sekitar lawan nah ya, kan <tuh> teksturnya masih low low texture, low resolution. Ladies and gentlemen, we will yeah. Oke, okay, sepertinya ini akan ada musiknya nanti akan saya mute ya. Oke, okay. ini kemungkinan akan di mute kemungkinan. Ya tahu ini kena kupi agak tahu enggak? Sakit. Kan? Ya ini trailernya, trailer jadul banget ya. Penuh dengan zoom-zoom. Sinematiknya yang zoom-zoom Tuh. shah pakai transisinya itu pakai ala-ala perindapan punya gitu tuh. Apa? di to white ya, deep to white. <laughs> Baru dulu ini tahun 2006 2007 keren banget ya tampilannya gini. Ya. Ini apa sih semen. Selin S7 sama Lamborghini Gallardo. Entah kenapa ya kalau Gallardo itu ikonik kalau di game-game kayak Need for Speed dua ribu 2005 ya. Warnanya itu cerah warna kuning. Itu tadi juga warna kuning. Oke. Okay. Sepertinya kita akan landing karena disuruh sama sama apa namanya pramugarinya pakai zipper, Hawaiian. Wih, cool pakai kacamata. Ya. Detail ya. Tuh, kita baru sampai. Yang ceritanya ini kayak, uh, oh, oke okay. mobilnya. Ceritanya ini kita kayak apa ya, seorang apa itu istilahnya kalau kita dari desa ke kota gitu, ya itulah pokoknya merantau. Nah, merantau dan kita baru datang menggunakan cawat, dan kita langsung nyewa mobil. Mobilnya juga kayaknya mehong-mehong juga. Ini kita di sih, ya. Jadi gak heran kalau tempat sewa mobilnya juga gini. Ini Audi RS6 Quattro. Tuh sebelahnya ini tempat sewa mobil ada nggak kalau di Indonesia kayak gini gitu. BMW kalau di Bali ada ya. Kan? Di Bali. Ini mencoba di Lancer X X ini BMW M3. Tuh ada G-Class juga. Corvette oh, oke. Okay. Okay. Mercedes-Benz ini juga ada di ikar traffic Indonesia. Ini Jeep Wrangler berbicara oh. dan setelah tim vanquist oke okay. kurangnya okay. nah ini kurangkan Ferrari 458 nah, ini ini enggak ngemenin bentar ini kan cuman nyam mobil ya kita coba cari harganya yang paling murah aja deh <laughs> kalau untuk nyam mobil dong bentar ini pertanyaannya disuruh balapan ya enggak dong masa kita nyam mobil terus pakai balapan murah 10 menit tujuh ratus 20 menit sepuluh ya paling murah kayaknya jipit gitu, ya gitu ya oke, kita mungkin akan nyewa wajib atau Mitsubishi cepat ya? Mitsubishi ayo coba lah. oke 10 menit saja oke kita langsung serah terima tanda dengan perjanjian perjanjian apa coba nah ini kita disuruh nyari rumah bener-bener kayak orang ini ya lagi apa namanya merantau beneran gitu follow your gps oke okay, kita coba lihat kameranya ada cockpit seperti ini dan itu ada durasi sewanya jadi kita cuma 10 menit doang ya oke okay, kita coba gas-gas langsung jalan bentar kita lihat interiornya wow uh mulus untuk sebuah mobil rental, bentar lihat belakang V Oke bentar kita nggak usah pakai kamera gitu ya karena agak-agak bingung ya Oke, kita pakai kamera top saja seperti ini Oke Oh ini by the way settingannya udah paling high sih tapi ada ya aja <laughs> karena ini game jadul ya, jadi ya teksturnya gini lah. agak gimana gitu ada ada ada ada oke, dua kilo, lumayan juga. Oke, okay. bisa okay. ini ya lampu dim, lampu apa itu namanya? Ya lampu dim. Budi ada pesawat. Oke, okay. 8 menit, aduh. Cukup kan diwaktunya? coba kita pakai kamera dalam ya kamera cockpit seperti ini suara <laughs> mesinnya kalau dari dalam gini lebih terdengar ya nggak sih nggak eh, pakai earphone oke okay. eh eh, eh oke okay, bentar awas awas awas, awas siap. aduh limbungnya aduh inilah cerita mobil yang tinggi seperti mobil Jeep yang satu ini, ini apa ya, Rob and Roger, oh, real estate, kita beli rumah. Ini perjalanan awal karir dari seorang yang pakai jaket kulit, KA Manu harganya 150 ribu dolar. Garasinya bisa nampung 4 kendaraan, ini modelnya rumah, kalau yang ini apartemen, alam warna house. Ini apartemen juga tapi mahal bro. ini yang mana ya? apartemen atau rumah? enaknya yang mana? coba kita rumah. baik di saus, oke okay. yes apartemen 155 rumah oke okay, ini dia rumahnya, lumayan lah untuk awal-awal tinggal di pulau Hawaii. ini oke okay siap oke okay, jadi kita harus apa ini? oh kita udah punya rumah punya garasi nah karena udah kita bisa kita beli mobil mobil yang mana nih oh ya dulu aku udah buat ini ya polling di youtube community komunitas di postingan banyak yang milih kan saya udah ini dikasih uh, list beberapa mobil kebanyakan milih Honda Civic Oke, okay. kita coba ya. Honda Civic model uh, ini dia. Honda Civic SE SI. ini, ini. Eh harganya berapa tadi? Kan? Sebelas triliun. Oke. Okay. Tanpa fog lamp, tapi udah ada sunroof coy. Aduh tuh. Lah ini apaan? <laughs> Ngeba kameranya. Oke, okay. ada spoiler, mata di bawah mobilnya pasti ini kayaknya i ya i-vitech mobil mobil oke ini dia interiornya interiornya high tekstur sih cukup detail tuh sampai ada tulisan airbag warningnya di sun oh ini ini sunroofnya oke lah ya bentar uh, manual ya transmisinya. Oke, kita bisa pintunya aja. Ini harusnya pintunya bisa dibuka. Kalau bawaan game ya. karena ini kayaknya mod Oke. Oke, kita beli. Nah ini kita pilih velak. Wih, di velaknya aja free gitu. ini tiga tujuh nih. Ini dululah standar gitu dulu, ya kan? Kita nikmatin mobil ini nih warnanya silver ini kayak mobil apa ah, biru masa biru? Sumpah deh ini kayak nih Speed Underground 2 loh <laughs> warnanya silver putih silver silver ya New Silver Metallic interiornya okay. okay. mau cuma satu ya ini ya. trim warnanya, cuman itu mau jaga apa, -apa? Oke okay. Uang kita tinggal berapa itu? Berapa tadi? 30.300 ya Wish Kinclong Kinclong dan mulus, Seperti mobil baru oh, itu mobil itu. baru Nah ini kita udah punya mobil sendiri kan Sekarang kita disuruh oh, Langsung balapan loh Serius loh Ini baru ini belum upgrade loh Sudah disuruh balapan Ini yakin nih bisa Oke, nah kita lihat dalamnya. Oke, suaranya sih oke, walaupun saya nggak pakai earphone ini, nggak pakai earphone, karena earphone kayaknya lebih lebih jelas lagi suaranya. Oke, kita coba. Dayanya lumayan, dragnya, lampunya ya lampunya kurang terang, nggak nyala bang. Kita ya. coba tidak tahu sih ini kalau ini udah ya? enak, kelihatan kalau di Dia itu saatnya kan dikompres ke di tempat segini, jadi Harap maklumlah Inna lelahi Yah, aduh <gif> Mobil baru langsung nyungsok Tolong, tolong Bisa kan ini naik nih? Oh, bisa Tinggi banget ya? Waktu bisa naik At the next location, Ya ini no. 37 atau apapun itu nanti okay. In interiornya ini <tik> In suaranya Vitech Malawai Gold Malawai Kapang Ini mapnya lebih gede banget sih <laughs> Mungkin mengira ini game At the next Yang mapnya okay. Gak begitu And besar everybody. ini Besar banget Bahkan saya berani jamin ini mapnya lebih besar Dua kali lipat daripada game mapnya yang Jadi alimah mungkin Karena ini <laughs> Dari ujung ke ujung aja Saya pernah coba ya waktu itu Di live streaming sebelumnya itu nge-tes 60km lebih ujung ke ujung musuh-musuhnya pakai apa itu? akura ya? atau what day? ini GT86 yang depannya apa ya? Volkswagen ya kan? weh genceng-genceng -gen -gen banget weh! tolong ya. Mobil saya masih tanker Ini tidak. Oh, susah. Susah. Susah. Nah, di Oke. Okay. Kameranya Ya, masih mengikuti, di jauh. ngomong-ngomong, kok nggak ada speedometernya ya? Saya baru sadar ya. Bentar, bentar, bentar. Speedometer, speedometer, display, nggak Speedless lah. bisa, bisa gak nih bisa dong. Nah, Ya, baru sadar garis speedometernya. Nah, kan. jalan 5,6 kg Oke, Pesin oh, standar, Honda 200 Ya, ternyata susahnya cuma di awal susah Oke, dapat berarti uh oh, 5.000 dolar oke okay, rumahnya untuk awal-awal okay, ini kita disuruh balik ke rumahnya Your is Suara. suaranya, ini gak pakai earphone kenceng banget apalagi pakai earphone, jadi itu mobil bisa ngimbangin Masih masih Omong-omong ini game juga ada versi keduanya, test limited 2 dan bisa online. Okay, okay. Kayaknya sih bisa cuman nggak tahu deh kalau sekarang kebawaan game-nya lagi ya, tapi kayak hmm, uh, modern, komunitas. Habis itu juga sama sih, komunitas yang buat, karena server oh, online to yang to asli know. itu udah, udah down. udah tutup tahun 2000, 7.18 kemarin. Dan nanti, di tahun 2003, ada lagi, okay, kita sudah funding Solar Oke, kita sudah sampai dilulusin. Hai, <laughs> rumahnya kaca semua enggak sih? kaca bagian, nah, soalnya oke. Kita di rumah ini, kita bisa melihat info berita terus apa tadi. Ranking juga foto album, oh ya sih, karena di disini juga bisa ambil raya semacam free, bukan free sih Ya free cuman cuman bisa ngelilingi mobilnya doang. In progress, oke. Okay. Garasi, trade, trade. Oh, buy or sell, vehicle, DLC ya, tapi Ini karakter kita juga bisa modif karakternya. Ya kita coba lihat garasinya. Mobilnya cuma satu sih, udah pas. Oke, okay. dan ini dia mobil, mantap. Mantap jiwa, warna silver. Warna mainstream Civic SE oke, okay. okay. mungkin untuk saat ini cukup sekian ya. Untuk video kali ini, nih uh, video tag pertama, tag tag pertama nanti akan ada tag kedua, tag ketiga segini. sebelum itu, kita coba lihat mapnya ya, buat kalian. Mungkin kepo ini maknya seberapa gede ini kita dari agak ya, baca kita ini pojok paling kanan Enggak sih ini gak pojok paling kanan ini Tuh, gede banget pak Coba ya kita dari ujung sini ke ujung atas ini Berapa kilo Yang paling ujung mana Coba itu bilang paling ujung Inilah ya sini. Ntar ya berapa kilo nih Ntar muncul di GPS Nggak ada oh itu 67 kg dan ini per kilonya itu nggak kayak Euro Truck Simulator dua nggak bener-bener bener-bener <Carwyn> kilo <guk> jauh banget iya iya ya. udah udah usah ya gitulah ini masih banyak di sini nggak cuma event balapan doang ya kita bisa ya tadi nyawa mobil terus kita bisa nganterin orang ya mungkin di ini akan datang ya tuh Oke okay, teman-teman terima kasih yang sudah nonton video hingga ya akhir dan jangan lupa tekan tombol jempol ke atas share ke teman-teman kalian dan tinggalkan komentar di bawah oke okay? terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video yang berikutnya bye bye